Selamat pagi teruna. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Kafani harap kalian selalu sehat dan tetap semangat di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kita akan memulai bacaan renung, renungan pagi hari ini Kita siapkan Alkitab kita dari Kitab 2 Raja Raja 1 ayat 9 sampai dengan 15 Jika sudah terbuka Alkitabnya, kita biarkan tetap terbuka Mari kita berdoa, memohon bimbingan roh kudus supaya kita boleh mengerti dan dimampukan melakukan firman Tuhan di sepanjang hari ini. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Bapa yang mempunyai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kami boleh kembali dibangunkan pagi hari ini dengan nafas kehidupan dan dengan segala berkat kehidupan yang baru. Ya Bapa yang baik, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, Kiranya roh kudusmu memampukan kami untuk kami boleh mengerti dan melakukan firman yang sudah kami baca dan renungkan pagi hari ini di sepanjang kehidupan kami. Bapa Allah yang baik, tolong kami berkati renungan ini dari awal sampai dengan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kitab 2 Raja-Raja 1 ayat 9 sampai dengan 15 beginilah firman Tuhan. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan kelima puluh anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, Hai Abdi Allah, Raja bertitah turunlah. Tetapi Elia menjawab, Katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan kelima puluh anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan kelima puluh anak buahnya." Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan kelima puluh anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai." Abdi Allah, beginilah tita raja, segeralah turun. Tetapi Elia menjawab mereka, Kalau benar aku abdi Allah, Biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan kelima puluh anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan kelima puluh anak buahnya. Kemudian, Raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan kelima puluh anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia. Serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, Ya abdi Allah biarlah kiranya nyawaku dan nyawa kelima puluh orang hamba-hambamu ini. Berharga di matamu Bukankah api sudah turun dari langit Memakan habis kedua perwira yang dahulu Dengan kelima puluh anak buah mereka Tetapi sekarang Biarlah nyawaku berharga di matamu Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia Turunlah bersama-sama dia Janganlah takut kepadanya Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Menyatakan keberanian kita Andrew tinggal di suatu negara yang melarang pengabaran injil Ketika saya bertanya kepada dia apakah ia merahasiakan imannya Ia menjawab tidak ia bahkan memakai pin yang mempromosikan gerejanya. Dan setiap kali ditangkap ia mengatakan kepada polisi bahwa mereka juga butuh Yesus. Andrew memiliki keberanian karena ia tahu siapa yang berada di pihaknya. Ya, Yesus tidak ingin kita meminta api turun dan memakan habis musuh-musuh kita. Ketika para murid bertanya apakah mereka boleh menyuruh api turun dari langit dan membakar desa orang Samaria, Yesus menegur mereka. Kita bisa melihat bacaan tersebut dari Lukas 9 ayat 51 sampai dengan 55. Sobat teruna, kita hidup di zaman yang berbeda. Namun Yesus tetap ingin kita memiliki keberanian seperti Elia. Yaitu kesiapan untuk memberitahu setiap orang tentang juru selamat yang telah mati bagi mereka. Mungkin kelihatannya seperti satu orang menghadapi 50 orang. Namun sebenarnya Tuhan sendirilah yang menghadapi 50 orang tersebut. Yesus menyediakan apa yang kita perlukan untuk dengan berani menunjukkan kasih dan menjangkau sesama. Jadi mari Sobat Runa kita tunjukkan dengan berani kasih Tuhan kepada sesama kita di hari ini biar mereka tahu dan bisa mengenal Tuhan Yesus melalui diri kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih untuk firmanmu yang mengajarkan kami untuk kami tidak takut Tuhan bahwa engkau selalu beserta kami. Dan tolong mampukan kami Tuhan untuk boleh kami menunjukkan kasihmu supaya semakin banyak orang mengenal engkau Bapa melalui diri kami. Dalam tindakan, ucapan, pikiran, dan perilaku kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik, jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan ya. Selalu pakai masker ketika kalian beraktivitas di luar rumah. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Tuhan Yesus memberkati.